Halo assalamualaikum teman-teman Wow kita lagi di aliran sungai lagi nih teman-teman aliran air yang dari sana adalah ujungnya teman-teman di sini adalah tuh mengalirnya ke sana teman-teman Wow Mari kita cari mainan teman-teman saya sudah bawa alat pertempuran ini teman-teman lihat Wow ini dia wadah dan sairnya teman-teman Oke okay, mari kita cari saja mainan tersebut teman-teman Oke okay, sebelum melanjutkan ke video jangan lupa subscribe ya teman-teman Oke okay, teman-teman kita mulai saja sesusuri aliran air di mana ada mainan kita ambil ya teman-teman Loh apa ini teman-teman Wow lihat teman-teman Lihat teman-teman Wow -teman. oh, ini adalah batman teman-teman kita ambil teman-teman Wah melihat teman-teman Batman teman-teman kita udah dapat Batman satu teman-teman Ayo teman-teman kita susuri lagi Wow apa ini teman-teman Wow ternyata mobil teman-teman lihat Wah mobil teman-teman kita ambil teman-teman kita dapat dua teman-teman loh ada temannya teman-teman kita ambil langsung teman-teman Wow Mobil polisi teman-teman. Wah, kita dapat empat teman-teman. Wah, kita baru aja mulai udah dapat empat teman-teman. <laughs> Alhamdulillah ya teman-teman. Kita susuri lagi teman-teman ke sungai. Luluh Ada yang lagi berenang teman-teman. Wow, ini dia Batman teman-teman. Betul -teman. lihat. Bahasa teman-teman. Wow, kita masukin saja teman-teman oke okay. kita susur lagi teman-teman Wow ada sih kuning teman-teman kita ambil langsung teman-teman Wow oke okay. kita masukin ya teman-teman wow. wow ada lagi teman-teman wah wow. kita ambil langsung teman-teman oke okay. ah, Wow nampaknya banyak di sini teman-teman Wow lihat Wow. Dia teman-teman. Kita amankan dulu di sini teman-teman wadahnya teman-teman. Wow. Kita ambilin satu-satu teman-teman. Satu. Dua. Wow, ada tahu Tayo teman-teman. Wah. Kita masukin langsung ya teman-teman. Wow, kita dapat banyak teman-teman. Ada ikan juga teman-teman. Kita masukin teman-teman. Wow, panen mainan kita teman-teman hari ini teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Wow. Oke, okay. kita masukin langsung teman-teman. Wah, wow, ada lagi teman-teman. Kita masukin teman-teman. Wow, kita udah dapat banyak banget nih teman-teman. Kayaknya baru aja mulai tapi udah dapat banyak banget ya teman-teman. Wow. Uh. Alhamdulillah ayo teman-teman kita susuri lagi sungai ini teman-teman wow wow wow wow wow wow wow apa ini teman-teman Wah, wow. si merah teman-teman ini dia si gani teman-teman wow kita dapat gani teman-teman oke okay. kita masukin langsung kita susuri langsung sungai ini teman-teman wow betul wow, teman-teman alirnya sangat deras ya teman-teman wow Wah ada kodok teman-teman Tuh kodok teman-teman Wow kita jangan sampai tertipu teman-teman nah, Kita taruh sini teman-teman Wah kita Wah oh, teman-teman Gak kelihatannya teman-teman Tuh -teman. teman -teman? oh, Tuh Wow Tenggelam dia teman-teman Wow untung kita teliti teman-teman Kita bisa melihat Ini teman-teman Kalau enggak Ini bisa nggak ketemu teman-teman Wow kita panen banyak sekali ya teman-teman kita susur lagi teman-teman Wow ada kodok teman-teman Wow kesana airnya sangat deras teman-teman Ayo kita kesana lagi teman-teman wow. wow kita udah dapat banyak sekali ya teman-teman Alhamdulillah ya kita udah dapat banyak Wow kita mau hitung di mana teman-teman oh, Sepertinya di sini Cocok untuk menghitung teman-teman Kita dapat apa aja ya teman-teman Oke okay. Kita hitung ya teman-teman Wow Kita dapat Tayo teman-teman Kita dapat uh, Si Batman teman-teman Kita dapat si Gani teman-teman Wow Kita dapat si Kuning kita dapat si mobilan pick up teman-teman kita dapat hmm, Batman teman-teman seperti yang tadi teman-teman Oh kita dapat lagi teman-teman Wow ikan teman-teman Wow ini Batman tanpa sayap teman-teman lihat <laughs> Wow ini dia Robin teman-teman sang Robin Wow Wow Oh, lihat teman-teman Wah kita dapat banyak teman-teman Wow kita masukin sini aja teman-teman Langsung saja masukin sini teman-teman Wow hari ini kita panen mainan teman-teman Wow Jangan lupa subscribe ya teman-teman Untuk terus mendukung channel ini Agar terus berkembang ya teman-teman Wow Kita dapat banyak teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu kita mencari mainan hari ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman. Oh ya kita besok akan mencari mainan lagi teman-teman. Kira-kira mencari mainan di mana lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari si boy Jangan lupa tersenyum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.